Halo dreamers, balik lagi sama aku Alvin and the Terror dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Pisces. Dengan tema kita kali ini adalah tidak berkomunikasi, apakah dia akan kembali kepadamu? Oke, okay, di sini ada satu kartu untuk kalian ya, kartu uh, yang, terlih yang terlihat yang terlihat di sini ada Eight of Chalices atau 8 Cups terbalik ya. Silakan uh, jangan lupa juga untuk Like, subscribe, dan komen video ini, ya, buat kalian yang belum, terus kemudian jangan lupa juga untuk uh, melakukan private reading atau personal reading buat kalian yang pengen banget dibacain khusus untuk diri kalian sendiri, oke? Okay? Oke, okay, di disini yang, uh, yang aku lihat untuk Pisces ada Aid of Chalices. Tunggu sebentar ya, mungkin aku kayak mau ngambil bukunya dulu ya, karena nggak mungkin kan ini kayak sendu aja, pasti ada makna di baliknya gitu kan? Tunggu sebentar. Oke, okay, untuk Pisces di sini aku udah dapat ya bukunya. Uh, kemudian di sini kita baca ya, kita baca bareng-bareng mungkin bisa. Aid of Chalices, upright atau dalam versi tegak you have taken practical steps to change your life though your circumstances siscom, your are challenging you are prepared to meet any incoming obstacle you are determined to take yourself away from a bad situation and toward the life you want for yourself in reverse the Dewi Shin of your dreams Is lost in the face of reality You find yourself making difficult personal choices And leveraging practical sacrifices over your ideals Your dreams look different up close Oke okay, nanti uh, aku kasih ya uh, pengertiannya itu di subtitle ya Jadi silahkan kalian uh, aktifkan saja ya tapi di sini aku lihat, ya, uh, mungkin kalau dari secara perspektif aku sih sebetulnya kayak, kalau dia nggak berkomunikasi, apakah dia akan kembali kepadamu? Yang aku lihat susah, ya, sulit, sulit, sulit banget karena uh, sejauh apapun kamu ngebayangin dia itu uh, sebelumnya kok nggak seperti ini gitu kan, sebetulnya ya. Tapi kenapa, apa saat ini jadi kayak... Uh, ngediemin kamu, gitu kan, terus kemudian malah ngeblok gitu, mungkin ya ada juga yang diblok gitu ya. Yang aku lihat di sini sebetulnya kayak, uh, apa ya, kadang kalian mimpin, sampai mimpin juga ya, parahnya gitu kan, sampai keinget, uh, terus kemudian kebawa mimpi. Yang aku lihat di sini sebetulnya, uh, kalau, kayak nganggap bahwa hubungan ini bakalan balik lagi atau uh, kembali lagi berkomunikasi dengan kamu yang aku lihat di sini uh, cuma apa ya cuma bayangan doang yang aku lihat ya karena sebetulnya sebetulnya kenyataannya ya kenyataannya yang aku lihat di sini nggak apa ya kayak kalian tahu juga gitu loh, bahwa kenyataannya dia udah Berpindah hati gitu ya yang aku lihat. Entah berpindah hatinya itu ke sosok lain atau memang berpindah hatinya itu benar-benar kayak. Uh, apa ya kayak move on gitu kan istilahnya dari kamu ya. Move on benar-benar uh, move on dari kamu gitu loh. Ya tapi bukan dari uh, karena orang lain tapi memang move onnya itu karena. Kalian ya karena Pisces gitu kan yang aku lihat. Gitu Uh, jadi silakan di, apa ya, diaktifkan ya, diulang kembali tadi pas aku baca yang bahasa Inggris gitu kan. Kalau kalian ngerti, nggak apa-apa ya, nggak usah dibalikin lagi, nggak usah kembali lagi. Tapi, uh, untuk kalian yang mungkin uh, kurang mengerti, nanti aku kasih di subtitle, oke? Okay? Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.